Assalamualaikum, ketemu lagi di lanjutan vlog kemarin. Yang kemarin kalau gak salah naik baja ya? Kalau sekarang naik komuter lain, kira-kira menuju ke mana ya? nah teman-teman ini adalah kereta yang menuju bandara jadi kereta ini khusus kereta untuk bandara Kalau kalian mau ke bandara sekarang sudah ada loh keretanya khusus ke bandara Tapi cuman ada di beberapa stasiun aja Wow hari ini rame banget teman-teman Lihat tuh Bisa sampai berjubel-jubel begitu loh Jadi buat teman-teman kalau bawa tas naik komuter lain atau kereta Selalu taruh di depan ya atasnya ya Antisipasi terhindar dari copet ataupun tindakan kriminal lainnya Oh iya, yeah. teman-teman yang sedang di dalam kereta mengalami pelecehan seksual atau semacamnya bisa langsung teriak ya, biar petugas langsung datang, biar langsung ditangani. Oke, okay? demi keamanan kalian, jaga selalu mungkin dari kerapian baju tingkah laku sikap atau perkataan selama di dalam komuter lain atau kereta Terutama saat kondisi ramai seperti ini Di dalam komuter lain atau kereta juga udah ada aturan loh Nggak boleh berbicara dengan sesamanya, video, call, telepon, atau suara apapun Nggak boleh bawa binatang, nggak boleh makan, minum di dalam kereta Dan banyak lagi, kalian bisa cek deh aturannya di pintu-pintu biasanya tertera. Yeay, akhirnya aku udah nyampe di kota tua. Kira-kira ngapain aja aku di sini? Ketemu siapa ya? Tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham. Wah, di kota tua ini banyak banget ya musisi-musisi seniman yang bisa kita jumpai dan menurut aku suaranya vokalnya bagus-bagus. Gimana kalau kita temuin salah satu di antara mereka dan kita wawancara, oke? Okay? <SILENGAL> <SILENGAL> aku lagi sama dia yang uh, super heboh, pokoknya di... di mana kak? Di kota tua. Di kota tua jangan lupa ya kalian, kalau main ke sini hampir di bandnya nya kak, band-nya apa kak? mulai seribon official mulai seribon official oke, okay. langsung kesini dan jangan lupa siapin sawernya yang banyak aduh, aduh, aduh aduh. <laughs> aduh, aduh oh iya kak, mulai mulainya jam berapa? Oke okay, selesai selesai kita libur guys hmm. ya jadi dari Rabu sampai Minggu itu kita perform ya di kota tua Jalan Lada pas depan gedung Bang Benny sama Mulai 1000 official. Ini tepatnya di situ tuh. Di situ. Okay. Kita ketemu lagi di next lebih jelas lagi yes. sama Kakak Remong. Kakak Remong. Remong. Oh, kenapa Remong, Kak? Berani. <laughs> oh, berani. Artinya berani berarti. Oke, okay. see you guys. <laughs>